Hey WhatsApp, up, WhatsApp up, everybody, WhatsApp, up, WhatsApp, up, WhatsApp up? Balik lagi dengan adu channel Hari ini kita lagi di double six beach Kita mau jalan-jalan Menyusuri pantai dari sini ke pantai kuta Seperti kalian lihat Di belakang Udah mulai rame Ada banyak tenten yang buka Untuk jualan makanan Kafe-kafe kecil juga udah buka Jadi kita mau Jalan-jalan kita mau cek situasi uh, di pantai ini seperti apa. Ikutin kita terus, jangan kemana-mana, guys. Becky? Oh, Becky sana udah lari duluan dia. Ya, seperti kalian lihat di depan saya ini banyak-banyak stand yang udah berdiri jadi sebelumnya itu di sini itu sepi kosong nggak ada pengunjung karena berhubung bali udah diturunkan levelnya dari level 4 kemarin menjadi level 3 jadi seperti inilah situasinya udah banyak turis-turis yang datang ya turis-turis lokal itu juga sangat membantu perekonomian lebih lagi jalan-jalan seperti kalian lihat oh di sini dulunya ada jualan bakso sini, gerobak biru masih ada apa enggak ya sepertinya masih karena di depan ini ramai nah ini dia di depan sana dia tuh dia yang dagang baksonya di depan sana coba kita cek baik back kita langsung menuju ke tempat jualan baksonya. Kita lihat-lihat nih, udah mulai ramai. Ya, jadi buat kalian datang makan-makan sini, sebelum menikmati sunset, minum kelapa muda juga oke. Okay. Ayo, baik, kita pesan bakso dulu. Oke, okay. come on. Iya, jadi ini baksonya. Mau pesan bakso, pesan di sini. Pas, bakso satu. Berapa, Mas? 15.000. 15.000 ya. Ini ada tempatnya. Legend banget. Oke. Okay. Kita keliling-keliling dulu, Habis itu baru kita balik sini pesan. Jadi kalau kalian mau pesan, habis pesan kalian duduk sini. Gitu. Oke. Okay. Kayaknya kita jalan dulu deh. Pas balik baru kita makan kayaknya asik sekarang masih terlalu siang kalau ngebaksa. ngebakso sore dikit lah, baru enak let's go, let's go one way wow, santai dia dilihat di baik. ayo ayo back Go. jadi seperti kalian lihat agak mendung ya tapi mudah nanti sore sunsetnya bagus oke kita lanjutkan perjalanan menuju ke pantai kuta lumayan sih dari sini jaraknya ke pantai kuta kita ada, ada mungkin sekitar 2 kilo ya seperti kemarin saya jalan dari Batu Belik ke oh sorry ya yeah, Fin Beach ke uh, Batu Bolong. Mungkin seperti itu jaraknya. Oke. Okay. Okay. Okay. jangan ganggu baik. Nah ini di depan nih. Oke, okay, ketemu temannya yang kecil. Ya, let's go. itu guys, keadaan di sini. Di sini sepi karena ketika uh, kalian lihat kurang adanya stand-stand untuk jualan. yang tempat sebelumnya itu baru ramai. Dari situ ke arah Laplanca ramai. Karena banyak stand, kafe-kafe jual makanan. Seperti mudah-mudahan Bali cepat pulih. Maksudnya biar pariwisata hidup, karena seperti yang kalian ketahui uh, masyarakat Bali pada umumnya itu sekitar 80% menggantungkan hidupnya di pariwisata jadi kita berharap semoga uh, cepat pulih sehingga cepat dibuka setiap border penerbangan agar uh, banyak turis yang kesini, tapi so far untuk saat ini lumayan Untuk turis-turis lokal lumayan lah Udah ada Ya mungkin beberapa persen yang udah kesini Dan itu pun harus uh, disertakan uh, Paling nggak Udah Menyertakan surat, kalau kalian mau travel ke Bali ya Menyertakan surat Paling nggak itu uh, Satu kali vaksin Itu adalah persyaratannya. Kalau-kalau mau kesini paling enggak kalian udah harus mengikuti yang namanya vaksin pertama seperti itu guys. Nah, Lihatnya ada keluarga duduk main sama anaknya, ada Becky di sana gangguin. Nah itu Becky <laughs> jangan nakal baik. <laughs> Oke, okay, ada juga yang pacaran, iya eh, malu-malu dia nak. No. Hey, Becky, ayo pacaran mereka guys. Ada juga yang duduk sendiri, nah kayak kita, oke. Ada juga yang duduk sama temannya berdua menunggu sunset seperti itu. Oke, okay, let's go. Semakin dekat kita menuju ke sana Pak. Sudah dekat ini Gak jauh kok. Sorry guys, uh, aku karena kebanyakan merokok jadi rasanya tenggorokanku ini jadi kurang enak. Begini ketemu sama Halo, Hai. Oh maen deh, cewek cowok. Cewek. Cewek. Cowok. Cewek juga. Oh. Ya. <laughs> <katakan hatinya> ya. <laughs> ya. Ah. Iya. Kenapa? Barangan cowok lebih lebih kalem. Nah, Udah punya cowok sebelumnya. Beloknya masih masih kopi. Oh. Ya. Kalau cewek kan. Becky, nah, dah boleh nakal. Becky. Becky. Dah boleh nakal beck. Okay. Okay. <laughs> dah, ayo. Let's go back <laughs> Ayo ayo ayo oh. Yang mana? Yang ini? Tiga uh, tahun iya dia tahun ya Oh jadi itu Seperti itu guys Ke pantai Sepi Tapi serunya di sini uh, Ombaknya bagus Jadi lihat nih Jadi lihat nih ya Ada adek-adek yang mau main surfing Say hi Hai where you wanna go? ah.. Uh, in.. Uh, a i'm going to fall <laughs> the, you know, okay. Okay. hey.. no.. Becky you wanna crash it back? no.. <laughs> hey.. nakal ya.. nakal ya.. Don akal, jangan nakal, jangan nakal. Nakal nanti pulang. Nih, atau kalian mau uh, ngikutin surfing lessons bisa. Di sini ada, seperti kakak ini. Oke, okay. let's go. Tadi itu anaknya? Ya. Oh, kira-kira jalan-jalan. Kok nggak diajak anaknya? <laughs> kalau dilepas eh, susah, susah langkapnya ya? susah masih... belum ini susah Ah, masih kopi jasa pelan-pelan <laughs> juga Ada seperti itu gengs ya paling enak itu di pantai bawa anjing bagi kalian yang single kalian harus punya yang namanya papi karena apa? ini salah satu secretnya dari aku menurut pengalaman, kalau kalian punya papi, kalian ajak ke pantai itu sangat mudah untuk yang namanya cewek. Walaupun gak papi, kalian punya anjing besar begini, kalian ajak ke pantai, ketemu cewek yang bawa anjing, itu gampang sekali untuk opennya. Jadi untuk uh, membuka satu pembicaraan itu sangat gampang. Seperti itu guys. Ada yang mau coba? mungkin silahkan untuk memelihara anjing, apa. seperti itu. Oke, okay. hampir dekat gengs, hampir dekat pantai betul. Jauh eh, puter di sana eh, jauh. Bersi jauh. Pup. Ada pup di depan. Oh ini kakak yang kemarin ini deh. Oh, itu dia. Kamu mau main lagi Bek? Ketemu lagi? Oke, okay, let's go Jalan, lanjut Jadi seperti itu guys Dia lagi main sama anjingnya Jadi kakak yang itu, anjing yang itu Kemarin kita udah ah good, ya Kita udah uh, ketemu kemarin Sekarang ketemu lagi Mereka juga rajin ke pantai sebenarnya <tuh>. Buat ngajak jalan-jalan anjing Ya, kita udah di pantai Kutul Depannya depannya Pullman Seperti kalian lihat rame juga banyak orang juga. Banyak orang. Ouch. jalan ke depan lagi. Kita cek keadaannya di depan seperti apa. Rame. Sudah mulai rame. Sebelumnya di sini tutup. Untuk yang kemarin, jadi mereka tidak uh, membolehkan orang parkir di sini untuk jalan-jalan uh, di sini. Jadi orang kalau mau jalan menyusuri pantai itu, mereka harus parkir di tempatnya kita tadi di Double Six atau di depan sini di Patma, baru jalan ke daerah sini. Seperti itu lihatnya. Sudah mulai banyak orang. Ada adik yang main layangan sambil lihat bubuk diam sama mama nggak, nggak gigit kok oh tuh seperti itu atau ada yang cuma datang ke sini duduk foto-foto capturing the sunset seperti Come back let's go Becky kalau lihat banyak orang sering gitu dia maunya main kita lagi kerja ini baik. jadi kamu jalan-jalan aja dulu nanti habis itu baru kita istirahat oke okay, seperti ini guys nah, sepi ini termasuk sepi sekali biasanya banyak orang A lot of people tapi sekarang sepi banget ini kalau kalian mau cari tempat yang ramai yang banyak orang ya itu ada di Canggu, daerah-daerah Canggram. Mulai dari Batu Balik sampai ke Batu Bolong itu pasti ramai karena banyak orang di sana. Karena restoran di sana yang di pinggir pantai itu buka semua. Sama kayak di Double Six tadi. Seperti ini guys. Oke, okay. the sun is set to go down. Haruskah kita cari tempat duduk untuk beristirahat? Atau uh, kita balik ke tempat kita datang tadi uh, sep Sepertinya aku memutuskan untuk balik ke tempatku tadi datang ini adalah perjalanan pulang kita ke double six nah, mau ngebakso ngebakso gak ya? bingung juga oh, lapar kita lihat aja sebetau di perjalanan ini membuat <guruh> saya menjadi lapar saya ingin makan sesuatu ngomong apa sih gak jelas <guruh> oke okay di sunset ya udah mulai menguning udah mau kuning dan berawal untuk dan mau mengakhiri hari ini oke okay. <laughs> nah sudah bikin begitu dah malu malu deh kok gelap ya Hmm ya habis ke, ke leleh half way kita baru setengah perjalanan kita lanjut ya untuk sementara aku matiin dulu karena baterainya udah habis bisa aku bawa uh, powerbank jadi nggak bisa ngecas kameranya guys kita sampai di spot sana aja baru saya rekam Look at that. oh wow nice merah merah anjing-anjing kecil main di pantai let's go kita cek apakah Becky bisa bermain sama mereka wow nice jadi Bikki, let's go play, Bikki. Nice. Oh, Mantap ya. Kalian lihat sunset musik. Nice. Oh, look at that. So beautiful. Sunset itu tidak pernah membesankan Benar begitu Pemirsa Apakah benar begitu Pemirsa Ya itu adalah sedikit uh, Perjalanan kita Hari ini dari double six ke uh, Kuta Beach Seperti kalian ketahui Tempat-tempat uh, uh, cafe kafe kecil sudah mulai buka Pantai juga sudah mulai buka karena diturunkannya level PPKM kita kemarin Semoga kedepannya lebih baik Jadi untuk kalian ingat jaga kesehatan Pakai masker Biar cepat pulih ya, Bali ini Biar uh, cepat buka pariwisatanya Karena jujur saya juga uh, tergantung di dunia pariwisata kalau semakin cepat buka semakin membaik, perekonomian semakin baik, semua orang bahagia. Oke okay guys, jangan lupa like and share kalau suka video ini like and share yang sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, subscribe, subscribe sekarang. Oke okay guys, see you on the next video, bye bye. Becky, say bye bye Becky. Thank <laughs> you.